<tuk tangan> <tuk tangan> oh gitu uh -huh. Uh -huh. Assalamualaikum <tuk> Assalamualaikum <tangan> Waalaikumsalam Tunggu sebentar Siva, halo Uma, Nusa, Tara, masuk masuk. Ini ada oleh-oleh dari Mama Papaku kemarin mereka baru pulang umroh. Wah, Alhamdulillah. Wah, banyak, banyak banget olehnya Siva. Alhamdulillah. Jajakil koyron ya sayang. Sama-sama. Wah, kasih Siva. Bawa apa kasih eh, Siva? Tara. Wah, ini ada air zam zam Uma. <laughs> ya. Hmm. dulu Siva mau ambil minum dulu ya Oh iya, hmm. ini juga ada beberapa makanan khas dari sana Nih. Wow. Hmm. Ini apa? Batunya warna-warni <laughs> Itu coklat, Rak huh? Coklat batu huh? Coklat? <laughs> Wih, hmm? ada pajangan Ka'bah, Rak huh? Ka'bah? Kalau sorot, ngadepnya ke Ka'bah, kan? Iya, Rak Ra. Ka'bah itu Kiblat sholat kita adanya di Mekah besar banget. <girly> wow, Kak Siva <Hifa> udah <girly> pernah lihat Ka'bah. Udah Ra. Wah, berarti Siva udah pernah pergi Umrah ya? Kalau Umrah sih belum. Siva liatnya di TV, oh. sama diceritain Mama Papa kemarin. Kirain. <girly> Wah, dapat oleh-oleh <girly> miniatur Ka'bah juga ya? Iya <girly> mah. Bagus Bang Bagus ya Kabah ini adalah arah kiblat umat Islam melakukan sholat lima waktu hmm. Dan Nabi Ibrahimlah yang meninggikan dasar-dasar kabah bersama dengan Nabi Ismail Oh gitu ya Yang bentuknya agak melingkar seperti pagar ini disebut hijar Ismail Sementara ini disebut sebagai makom Ibrahim Makom. Maksudnya kuburan Nabi Ibrahim, Umar? <gat> bukan sayang, makom bukan kuburan Nabi Ibrahim, melainkan bekas pijakan kaki beliau Oh Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 125 hmm? dan jadikanlah sebahagian makom Ibrahim tempat sholat Oh Ka'bah, kita ngapain, Ma? Nah, selain dijadikan arah kiblat untuk sholat Kita melakukan tawaf mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, oh. Ini dilakukan dalam ibadah haji maupun umroh oh, Arahnya yeah. berlawanan dengan arah jarum jam <laughs> Nah, yang ini batu dari surga, kan, Umma? namanya Hajar Aswad ah, ah iya, iya. betul Nusa <laughs> Hajar Aswad diletakkan di bagian Ka'bah oleh Nabi Ibrahim oh. dalam hadis Tirmizi Rasul bersabda hmm, bahwa batu iya, iya. itu berasal dari surga wow. awalnya berwarna putih dan kini berubah menjadi hitam dikarenakan dosa manusia masya Allah jadi penasaran dia yang ke sana Syifat doakan Uma dan keluarga Bisa berangkat haji dan umrah Ya Amin Amin Ya, Allah, amin. Amin. ya Air zam zamnya habis Lala hmm, <tuk> pasti lupa Baca doa sebelum minum air zam zam Ya kan? Belum Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari tiap penyakit Kata mama papa, doa saat minum air zam-zam itu mustajab Oh, kalau gitu Rara baca doanya dulu deh <tuk> ya tapi kan air zam-zamnya udah habis <tuk> Maaf kan, Nusa Botolnya Rara isin air lagi ya <tuk> Tetep aja lah bukan air zam-zam Ra. Nah, <tuk> eh tenang tenang Nanti Siva anterin satu botol lagi deh buat Nusa Hah? Ya Beneran Siva? Iya beneran Yes! Tuh. Alhamdulillah <tuk> <tuk> <tuk> Makasih banyak, banyak ya Siva Iya sama.